Merayakan Tahun Baru Imlek, banyak warga Tionghoa mengunjungi wihara budagaya Watugong, Kota Semarang. Warga Tionghoa menuakan para leluhur mereka dan memanjatkan pengharapan di tahun babi dalam penanggalan Cina. Pemberian nama Gong bukanlah tanpa alasan; ada sebuah benda yang menjadi penanda asal muasal lokasi tersebut. Berbicara soal tempat, biasanya ada sebuah benda atau peristiwa yang bias terjadi di lokasi tersebut. Nah. Di kota Semarang ada daerah yang bernama Watugong terletak di antara Banyumanik dan Kuda Payung, yang ternyata memang benar-benar ada batu berbentuk gong. Batu berbentuk gong ini dulunya berada di pinggir jalan raya eh, antara Semarang menuju Solo dan kemudian karena ada pelebaran jalan kemudian batu itu dibawa masuk ke dalam sebuah komplek vihara. Nah, <tuh> akhirnya... Tempat ini dikenal dengan nama Watugong. Tak hanya situs batu berbentuk gong, di komplek wihara Anda juga dapat melihat pohon bodi yang dibawa langsung dari India. Sebagai pohon pengharapan, banyak warga Tionghoa yang menggantungkan harapannya di bawah pohon yang pernah melindungi sang Buddha dalam bermeditasi. Tak jauh dari pohon bodhi, Anda dapat melihat Pagoda Avalokitesvara. Di dalam pagoda, Anda dapat melihat patung Dewi Kwan Im, dan di sisi luar terdapat sejumlah patung dewa. Selain pagoda, Anda dapat melihat relief siklus kehidupan di wihara utama. yang menghadap laut Jawa ini juga menjadi pusat kegiatan bermeditasi. Komplek biara ini juga masih melesakan bangunan lama. Meski telah direnovasi, bangunan tersebut masih tetap dipertahankan. Inilah wihara pertama kali di uh, Wihara Gaya Watukong ini. Nah, kemudian wihara ini masih masih posisi masih aslinya. Namun ini agak ada renovasi sedikit saja mengenai pintu-pintunya ini. Nah, ini dikira-kira dibangun pada tahun 2002. Meski menjadi tempat ibadah, wihara buddha Gaya Watugong juga menjadi salah satu destinasi wisata kota Semarang. Banyak warga yang mengunjungi wihara ini untuk berwisata mengisi waktu liburan. Biasanya kalau liburan gini ini apalagi hari Imlek tuh banyak yang membayang lah cuma pengen lihat-lihat seperti apa. Mungkin karena pagodanya bagus buat nyenengin anak juga jalan, -jalan ke sini. belum pernah sini juga. Lokasi wihara yang berada di ketinggian menyajikan pemandangan yang indah dan udara yang sejuk. Untuk memasuki biara ini, para pengunjung tidak dipungut biaya speser pun. Menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kota Semarang, Biara Budagaya Watugong terus didatangi baik umat yang ingin beribadah maupun umat agama lain yang datang untuk berwisata. Dan jumlah kunjungan ini pun terus bertambah semenjak dibuka pada tahun 2007 lalu dan bahkan pada tahun 2019 mencapai 9.000 orang per bulan. Saya Noviar Jamal dan Yuda Erianto melaporkan untuk Net.